Halo sahabat bediler dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia salam bediler, berjumpa lagi bersama saya, pastinya hanya di Jaya Edival Kediri, Jawa Timur oke sahabat bediler, kali ini saya sudah berada di area outdoor, tepatnya ada di Gazebo Willis Kediri Jawa Timur, dan kali ini spesial saya akan mengulas senapan angin yang sangat direkomendasikan bagi sahabat bediler yang memiliki hobi berburu ya sahabat bediler nah di depan saya ini ada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 spesifikasinya dari senapan angin gejruk DWP Fusion 1960 dengan popor Dragon of Creme plus Manometer Nah jadi seperti ini ya sahabat bediler Untuk tampilan senapan anginnya Nah untuk tampilannya super super Cantik banget dan cakep banget ya Sahabat bediler, oke langsung saja Kita akan mengulas spesifikasinya Nah untuk panjang laras dari senapan angin ini Memiliki panjang 60 cm Yang di dalam larasnya Terdapat 9 alur ya sahabat bediler Kemudian untuk tabung dari senapan Angin ini berdiameter 19 Dan untuk ketebalannya Sekisar 2 mm ya sahabat bediler Dan untuk pengisian angin senapan ini menggunakan dua cara ya sahabat bediler. Jadi yang pertama bisa menggunakan dengan pompa gajruk manual ataupun bisa menggunakan dengan pompa PCP yang mampu menampung tekanan angin hingga mencapai 2000 sampai dengan 2500 PSI. Dan ini untuk uji power yang dihasilkan pun bisa mencapai di angka 1100 FPS. Wah luar biasa, mantap ya sahabat bediler. untuk uji power dari senapan angin ini kemudian untuk popor dari senapan angin ini juga sangat sangat cakep banget yaitu memiliki varian popor berwarna krem dengan balutan garis berwarna coklat ya sahabat bediler jadi seperti ini untuk tampilan popor dari senapannya nah mungkin dari popor senapan angin ini pun juga sangat berbeda dari senapan-senapan yang lainnya ya sahabat bediler, dan untuk bahan dari popor senapan angin ini terbuat dari bahan kayu mahoni pilihan yang memiliki beberapa keunggulan diantaranya memiliki tekstur yang sangat lembut kuat dan juga kokoh ya kemudian di belakang popornya pun juga sudah dilengkapi dengan penyangga bahu, jadi penyangga bahu ini memang dirancang secara khusus untuk memberikan kenyamanan sahabat bediler saat berburu ya nah lanjut untuk grendel dari senapan angin ini terbuat dari bahan baja pilihan yang menggunakan sistem putar tarik hingga mencapai 5 tarikan saja ya sahabat bediler jadi ini semakin banyaknya tarikan dari grendel maka semakin besar pula untuk uji power yang dihasilkan dari senapan angin gejrup big game ini ya sahabat bediler dan untuk visirnya ini ada dua. Yaitu bidikan manual. Nah, ini bisa disetting sesuai kebutuhan sahabat bediler yang bisa mencapai tingkat keakuratan hingga. Jarak 20 sampai dengan 30 meter ya sahabat bediler. Oke sahabat bediler yang terakhir untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga yang sangat murah dan sangat terjangkau. Yaitu di kisaran 1 jutaan aja sahabat bediler sudah mendapatkan senapan angin gejluk big game terbaik seperti ini ya sahabat bediler. Nah untuk harganya sendiri juga bisa berubah sewaktu-waktu so, tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu nah dengan harga segitu pun sahabat juga sudah mendapatkan beberapa bonus perlengkapan seperti mimis tester nah dari kami juga menyediakan satu bungkus bonus mimis tester ya sahabat berdealer jadi jika dirasa kurang dengan jumlah mimis ini sahabat bisa langsung order mimis di admin jaya airiffle kemudian untuk bonus yang kedua ada Peredam standar nah peredam standar ini untuk membantu dalam meredamkan suara yang ditimbulkan dari senapan angin ya sahabat bediler. Kemudian yang ketiga yaitu ada tali sandang nah tali sandang ini um, sangat membantu dalam membawa senapan angin yang akan digunakan sehingga akan terlihat lebih simple dan lebih praktis ya sahabat bediler. Dan untuk senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan STKS ya sahabat bidra jadi ada surat tanda kepemilikan senapan angin. Nah jadi sahabat beda tidak perlu lagi ragu ataupun takut dalam menggunakan senapan angin karena senapan ini sudah mendapatkan surat izin secara sah.